RTP Slot Hari. Halo, ketemu lagi sama Jaja Slotter di sini. Jaja Slotter yang akan selalu menghibur kalian dan membagikan info slot gacor. Nice. Ih, baru juga mulai gue langsung dapat apa? Langsung dapat gratisan aja dari Papi Pit apa? apa? Love it. apa? jenny yang akan membagikan info slot gacor buat kalian yang selalu menghibur kalian dah tapi kalian nggak bukan juga mainnya di Odin 77 oke okay. Odin 77 the better the best, tergacor, tervalid no kecot, no debat, bad uh, dah, lu langsung cobain aja sendiri deh itu gacor abis, oke okay. Nah tapi jangan lupa juga buat selalu support JJ dengan cara like, share, subscribe Biar JJ makin smooth bikin videonya Dan kalian juga jangan lupa buat nyalain lonceng notifikasinya Biar kagak ketinggalan ini info slot terbaru dari JJ Oke? Okay? Oke okay. Duh kita lanjut aja ya langsung ke gameplay ini Oke okay, birunya nyamut By the way tadi uh, Apa namanya? apa namanya? model JJ itu gocap. Gocap. Gocap. <laughs> 50.000. Nice. Tembak kali 15. Oke, okay, kita kumpulin dulu ya. Aduh, <laughs> Seperti biasa dia akan menjadi bukit atau gunung. <laughs> Harusnya sih menjadi gunung ya. Gunung apa kayak Gunung Bromo kayak gunung apa kayak. <laughs> nah, enak nih masih dapat gratisan pas banget lagi gratisannya pas gue udah abis <laughs> makasih papi birunya nice kasih papi jewes papi jewes by the way di hari libur ini tanggal merah yang tanggal merah kejepit ini nice tembak kali 22 kita dapet 93.000 oke okay, kita kumpulin dulu kundi kondinya apa namanya di hari kejepit ini kalian kemana? jalan-jalan kemana? atau di rumah aja mager-mageran sambil nontonin apa? E video aku <laughs> nice hijaunya meletus ayo dong ayo dong oke tembak kali 27 langsung dikasih mega 37.000 masih ada ini ya sangkut paut nih tembak kali 27 menangnya tiga ribu mantap <mach> apa namanya yaudahlah kalau ada waktu istirahat yaudah istirahat tuh gitu. ayo dong jangan kerja kerja kerja kerja kerja kerja kerja udah udah kayak apa itu video tiktok ada eh video ih sebut merek video tok, tok video tok, tok gue bilangnya video tok, tok deh Gak boleh sebut merek Gak, gak boleh sebut merek Yah kurang ajar nggak kenal lagi tadi tembak kali 10 nya Oke apa, apa Oke kuningnya meletus eh dong me more. Coba berikan aku yang lebih lagi Birunya naik, nice. eh dong Bentar gue perih. ini tangguh, Kayak gini di kapalan dah sobat banget kapalan kayak pri-pri gimana gitu Ayo dong, papi turun lagi, crispy <guluh> Kuningnya, nah. Nice. Ayo, ayo, ayo. Can you kiss me more? Uh, oh. Gua atau tahu liriknya. <guluh> ya udahlah ya, bi ya birunya kurang. Oh, maunya di slide sebelah. yaudah udah, gas aja. Oh ternyata ungu dan hijau berkolaborasi pemirsa oke kuningnya meletus ayo jauh, apa gelasnya nice gelas pasir juga berkolaborasi dah dah dah saking bersemangatnya gue sampai kebelibet gue ngomong tuh cuman nggak apa-apa itu artinya saya hari ini ya yang... bukan gak ada beban hidup ya kayak hmm, seneng aja gitu seneng seneng kenafil birunya meletus nice ayo dong ayo, ayo. oke okay, ungunya eh ungu oh. ungu ini baru ungu tadi ijo uh, gelas jamunya nice berkolaborasi dengan kuning birunya nice aduh gua sampai mokselok <tuh> oke okay, cincinnya meletus gila gua sampai keseluk dah <tuh> saking bersemangatnya ya saya jadi sampai meletus eh sampai meletus nice ijo dan ungunya berkolaborasi oke okay. ya nice langsung, sudah iya ampun mata gua siwer gagal ngelihat tadi ini ya udah maaf ya, yang penting dapat gratisan dari Papi Zeus. Terima kasih Papi, love you Papi Bangkotan. By the way, uh, kalian misalnya mau request game apa atau misalnya modal apa, modalnya berapa boleh ya? Langsung komen di bawah. Aku mau uh, game ini dong J nanti tuh langsung komen di bawah atau enggak, aku mau modalnya coba segini dong gitu, nanti aku bikinin video spesial buat kalian. Oke, okay? oke, okay. oke, okay. uh, oke, okay. oke, semuanya jadi lu nyanyiin je, je, je. gue mau capek lu Oke, okay, tembak kali 4, kita kumpulin dulu ya, bestie, bestie. Besti, besti, kawan tuh mulai emangnya besti Kawan HP tem nice Ijo dan gelas jamunya meleduk Eh dong, oke tembak kali Delapan, langsung dikasih nice 23.000 ya kawan-kawan Aduh monyet Ih kaset Duh birunya, nice Nice Nice Tembak kali 13 kita kumpulin seperti biasa ya, Mampus udah 46 ribu Oke okay. Sabar ya kalau main gini tuh harus sabar Orang sabar pantatnya lebar Salah ya <tuk> Mari kita Pancing dengan uh, apa uh, Byspin Kita pancing-pancing dulu besti Besti Besti-besti aku Nyokap gue sekarang ngomongnya udah kayak Hai Besti lagi di mana Besti Bayangin sama anak sendiri, ngomongnya Besti Gue kayak hah tau dari mana nyokapnya pesta Besti Besta Besti ini oh, Lu mpike kaget Tante gue juga Dia ngomong gini Hai Besti heboh banget, heboh gila Ini udah layanan ibu-ibu Kuning ya? Ibu -ibu. Kuningnya? Nice Ayo dong Tuh Oke birunya meletus Eh kuning, kuning, kuning nice ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo papi papi papi cepetan ke turunin free uh, tiga lagi uh, turunin lagi 3 gitu biar gua dapat gratisan gratis 5 lagi nice birunya meletus ayo dong konya ah, konya nice kita langsung dapat lima ribu oke okay. semangat semangat semangat semangat ayo kerja kerja kerja kerja kerja kerja mulu ini kan hari libur keren istirahat di rumah oke 70000 Baru aku udah naikin bed aku 4800 jadi kan 1200 ini aku udah naikin dinaikin nah dinaikin kuda kali ya ah? dinaikin eh dong nice langsung dapat free spin lagi kan udah gue bilang dia mesti ada Ya pancingan pancingan sedikit gitu. gitu. Kalau dia nggak dipancing dia nggak mau. Dia tidak mau keluar. Hah? apa tuh nggak mau keluar? <laughs> Free spinnya, gratisan, gratisannya. Intinya eh, kagak mau keluar, gitu loh. Ah, cemana loh Cleaning clean. clean. Oke, okay. ya birunya kurang, kuring kuring. ayo ayo, ayo, yuk bisa yuk, yuk bisa yuk, yuk, yuk, yuk, yuk, yuk. yuk. Ayo, ayo, ayo, ayo Aduh, gue kayaknya mau makan bakmi deh Nyanyian enak kali gue, udah makan nyanyian deh gue mau pesen mie Abis ini gue pesen mie Mantap Ayo dong okay. Ya, tembak kali 5 Kita langsung dapet 34 ribu Kita kumpulin dulu pundi-pundi Dan kali-kaliannya ya sobat Sobat Oh sobat, maafkan aku mencintainya deh sobat atau apa Sobat atau apa sih? Liriknya Nice, tembak kali Sembilan langsung dikasih Super 252 ribu ya Besti Ya betul Betul-betul Betul-betul-betul Betul Betul bangga juga yang masih nonton Indokin, Ipin <tuh> Gak apa, -apa menurutin mungkin daripada dari pergunungan yang lain kan idonya nice! berkolaborasi dengan biru oke, okay, gelas jamunya juga meladuk ayo eh, dong, ayo dong, kuningnya, nice! ayo, ayo, ayo lagi, lagi, lagi. merahnya nice! ayo dong, ah! iya tuh, berpikiratuh, 345 ribu, main banget kan main banget tuh ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo ayo, ayo dong Vodal gue tadi berapa itu? Ini udah 300.000 Udah hmm, hmm. udah Ayo dong, ayo dong, papi, papi Papi, free spinnya lagi dong Kalau ada yang kenapa enggak ya guys ya Cuman kan tadi kita Konsepnya memancingnya ya, say? Memancing Oke, tembak kali 12 Oke, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo Ayo Ayo Ayo, nice gelas jamunya meluduk. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, bisa, ayo yuk bisa, yuk, yuk bisa, bisa, bisa, bisa, bisa, bisa gacor. Yuk bisa, bisa. Oke, okay, hijaunya meletus Ayo dong lagi, lagi, lagi, lagi. Ayo, ayo dong. Please, papi, please. Ijo, aku oh, kuning, kuning dulu. Iyalah hijaunya aja kurang. Oke. Okay. Ayo dong. Oke, okay, tembak kali 8 langsung dapat 484000 Dan ini aku langsung ada, jadi. Aku mau langsung WD aja ya guys ya Oke okay. Makasih buat kalian yang udah nonton video aku hari ini Jangan lupa like, share, subscribe Dan jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya Tapi jangan lupa juga buat mainnya di dimana Odin 77 Oke okay. Jujie selalu terpamit Bye-bye